Nah, ini yang jarang dipahami oleh teman-teman youtuber pemula ketika memasang icard. Jadi, masalnya yang asal kalau kita udah paham cara kerja icard dan kita tahu kelebihan dan kekurangannya, maka kita bisa mengoptimalkan fungsi si icard ini. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi di Samgusu Channel. Channel ini akan membahas banyak trik-trik menarik dan tutorial-tutorial YouTube untuk para YouTuber. Gimana kita membangun channel dari nol sampai bisa dimonetisasi dan siap bersaing dengan channel-channel lainnya di YouTube? Jadi, buat kalian yang baru join di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas gimana cara membuat iCard atau info card atau kartu rekomendasi atau apalah bahasanya yang kayak gini nih contohnya nah ini namanya iCard itu adalah sebuah link yang bisa diisi video bisa diisi playlist channel atau bahkan link-link lain yang diperbolehkan oleh YouTube jadi ketika orang klik link tersebut maka dia akan dibawa ke halaman yang beralamatkan link tersebut iCard ini sangat bermanfaat untuk membantu promosi video kita kepada penonton di video kita jadi kita mempromosikan video kita yang lain kepada penonton di video kita tapi ada beberapa kekurangan dari iCard ini yang saya sendiri sebenarnya nggak suka itu kenapa saya jarang banget pakai iCard di video-video saya terutama video-video terbaru ini ya nanti akan kita bahas di belakang apa kekurangan ukuran dari iCard ini selain kekurangan iCard yang akan kita bahas di sini adalah gimana cara bikinnya kemudian apa kelebihannya dan apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan ketika membuat iCard kita masuk ke poin yang pertama yaitu kelebihan atau manfaat dari iCard kelebihan yang pertama adalah melalui iCard kita bisa mempromosikan video kita yang lain seperti yang saya bilang di awal tadi Kita mempromosikan video kita sendiri Di video kita sendiri Bahkan bukan cuman video Kita bisa mempromosikan playlist kita Kita bisa mempromosikan channel kita Kalau kita punya channel lain Atau channel teman kita Channel partner kita Atau link-link lain yang diperbolehkan oleh Youtube Mungkin Kayak link all shop gitu Boleh mungkin ya Saya belum pernah nyoba Barangkali kalau ada teman-teman yang udah pernah nyoba dan bisa atau enggak silahkan kasih masukinnya di kolom komentar karena saya sendiri belum pernah nyoba apakah boleh atau enggak kemudian yang kedua kita bisa mengcustom teksnya kayak di awal tadi ya ini kalau defaultnya defaultnya kayak gini tulisannya ini default ini enggak diedit cuman dipasang doang enggak diotak atik tulisannya jadinya seperti itu Nah kalau diedit kita bisa custom tulisannya bebas bisa kayak gini atau sesuai kemauan teman-teman nanti gimana bisa diedit nanti kita praktek bareng-bareng dengan di custom ini kita bisa membuat kalimat yang lebih menarik dan nggak ngebosenin lah seenggaknya jadi iklannya bener-bener bisa sesuai kemauan kita kita mau ngasih kalimat gimana yang bisa menarik penonton supaya ngeklik i-card tersebut. Kemudian selanjutnya, iCard ini bisa lebih dari satu. Dalam satu video bisa lebih dari satu. Saya lupa maksimalnya berapa, mungkin tergantung durasi juga kali ya. Durasi videonya berapa menit, kemudian iCardnya maksimal berapa. Yang jelas, dalam satu video kita bisa naruh iCard lebih dari satu. Dan itu bisa disesuaikan timingnya. Kita mau naruhnya di depan, di tengah, di belakang. Atau disesuaikan dengan action kita. Misalkan klik i-card ini klik video ini nah nanti dia nongol di sini itu nanti bisa kita custom timingnya agar sesuai dengan kemauan kita nongolnya di mana Oke itu tadi beberapa kelebihan dari i-card sekarang kita akan bahas tentang kekurangan dari i-card kekurangan dari i-card yang pertama yaitu bisa mengganggu fokus penonton i-card ini kan sama aja kayak iklan gitu ya cuman dia kecil di pojok kanan atas tapi gimana pun kalau dia nongol pasti mengalihkan perhatian si penonton video kita nah kalau timingnya nggak pas ketika orang lagi nonton video kita lagi asik-asiknya nonton gitu ya lagi seru serunya nonton lagi serius tiba-tiba nongol i-card bisa buyar konsentrasinya jadi antara penonton ini antara nonton video kita atau membaca iklan yang ada di i-card itu Kemudian yang selanjutnya, kekurangannya yaitu bisa membuat penonton bingung. Kalau tadi bisa mengganggu fokus penonton, nah ini iCard juga bisa membuat penonton bingung. Bingungnya gini, misalkan dia lagi nonton video kita nih, lagi asik, lagi seru. Kemudian dikasih iCard. Kebetulan, iCard ini videonya juga menarik bagi si penonton itu. Wah, bagus nih videonya di iCard nih. Saya mau nonton ah gitu. Tapi dia lagi asik nonton video kita yang satu ini Nah kan dia bingung nih Mau lanjut nonton video ini Apa nonton video yang di iCard Karena iCard itu kan munculnya cuma beberapa detik ya Kalau nggak diklik dia udah hilang Nah ini menurut saya yang bisa membuat penonton bingung Apakah dia mau lanjut nonton video ini Atau nonton video yang di iCard Kalau kedua-duanya sama-sama menariknya untuk si penonton Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu bisa ngerusak retensi penonton video kita. Masang iCard itu nggak nggak bisa asal-asalan ya, nggak bisa ngasal masang. Ah, asal masang di mana aja, nggak ngelihat timing, nggak ngelihat segala macam, nggak bisa. Tetap ada trik-triknya agar iCard ini bisa efektif. Nanti di belakang akan kita praktekkan bareng-bareng supaya lebih enak memahaminya. Nah, kenapa iCard ini bisa ngerusak retensi penonton? Ini kalau iCard dipasang di menit-menit awal video, ya misalkan baru satu menit dua menit dipasang iCard, bisa berpotensi rusak retensi penonton di video ini, video yang dipasangi iCard. Misalkan video ini baru jalan 2 menit terus nongol iCard, rekomendasi video yang lain. Kalau penonton itu tertarik dengan iCard-nya, dia ngeklik iCard itu, berarti kan dia beralih, beralih dari video ini ke video yang di iCard. Sedangkan nonton video ini baru dua menit udah pindah ke video yang lain, maka otomatis retensi penonton dari video ini pasti akan rusak karena cuman ditonton 2 menit beralih ke video yang lain. Nah, ini yang jarang dipahami oleh teman-teman YouTuber pemula ketika memasang iCard. Jadi masalnya ngasal. Bahkan saya pernah lihat baru nonton video berapa detik gitu, udah nongol iCard-nya. Ini kan nggak efektif, nggak enggak enggak berguna. Yang pertama menurut saya iCard itu pasti diabaikan oleh penonton, enggak akan diklik karena dia lagi baru ngeklik videonya baru mau nonton udah disuguhin iCard itu nggak akan diklik kalaupun diklik pasti retensi penonton dari video yang ditonton itu retensi penonton dari video yang dipasang iCard itu pasti rusak karena baru nonton berapa detik udah pindah ke video yang lain ini yang harus diperhatikan ya next kita masuk ke cara pemasangannya kita akan praktek kemudian apa yang harus diperhatikan apa yang Apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang jangan dilakukan. Kita akan praktekkan bareng-bareng. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau punya trik lain, punya masukan lain, boleh ditulis di kolom komentar. Kita sharing aja di sini ya. Untuk memasang iCard ini, bisa dari HP, bisa dari PC atau laptop. Kalau teman-teman yang pakai HP, itu nggak bisa pakai aplikasi YouTube ya. Harus pakai browser. Masuk ke web. Entah itu Chrome atau Opera Mini atau apa aja browser yang ada di HP. Silahkan masuk ke studio.youtube.com Nah, setelah masuk ke situ, nanti tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Ini kalau di PC, kalau di PC seperti ini. iCard ini bisa dipasang di video yang baru, baru uploading. Jadi ketika proses uploading itu kita bisa masang iCard-nya atau video yang lama video yang lama udah, udah di-upload beberapa hari atau beberapa bulan beberapa tahun bahkan itu masih bisa dipasang i-card Nah kalau udah masuk di halaman YouTube studio ini tampilannya kayak gini cari aja video yang mau diedit i-card klik tombol yang ini ya pensil yang edit atau detail di sini ini ada layar akhir ini kalau mau masang layar akhir dan ini i e kartu. Nah, kalau yang bagian ini, ini beberapa i card yang udah saya pasang. Ini ini bisa dihapus. Kalau misalkan nah ini ada tanda hapus, ini tinggal dihapus aja kalau mau ganti. Kalau mau masang tinggal ini uh, di timeline ini. Nah, ini bisa digeser-geser. Kalau di PC tinggal diklik tahan, geser seperti ini. Nah, ini di bagian ini ini adalah waktu, waktu videonya di detik keberapa, menit keberapa. Nah, mau masang di mana, silakan disesuaikan. Misalkan pas kita action pasang videonya, ah tonton videonya di sini gitu, misalkan. Nah, maka ini kita bisa. Nah, kayak gitu misalkan. Nah, udah gini aja. Waktunya, line-nya di sini. Tinggal kita klik "tambah kartu". Nah, ini bisa kita pilih: apakah mau nambah video, playlist, channel, atau link, seperti yang saya bilang di awal tadi. Misalkan kita mau nambah video, nah, maka di sini akan ada pilihan beberapa video. Kalau dari HP, biasanya pilihan videonya nggak sebanyak ini ya, cuman nanti dikasih link, dikasih opsi untuk naro linknya jadi nggak enggak bisa milih videonya kayak gini At, uh, bisa dikasih link video YouTube yang dimaksud jadi cari videonya di aplikasi YouTube kemudian salin linknya kemudian paste Hai di, di halaman uh, di kolom yang udah disediakan misalkan saya mau milih video yang ini jadi klik nah ini kan ini previewnya nah kayak gini nih Cara cepat manubah subscriber ini video yang saya rekomendasikan kemudian di sini di bagian ini ada teks opsionalnya. nah yang bagian ini teks teaser ini bisa di custom ini bisa ditulis apa aja bebas wajib nonton misalkan kayak gini nah lihat ini previewnya kan jadi berubah kan kalau udah tinggal di eh uh, sebelumnya di preview dulu ditonton kira-kira udah timenya udah pas atau belum udah bener atau belum Dan taruh di deskripsi, itu official dari Play Store. nah ini dia nongol i nya segedar catatan buat teman-teman kalau masang i -card itu sebaiknya perhatikan durasi videonya ini saran dari saya paling enggak ketika videonya udah dapet sepertiga dari durasinya baru silahkan pasang i -card. misalkan durasi videonya 10 menit maka sebaiknya masang i-cardnya itu di menit keempat ke atas jangan di bawah 4 ini untuk menjaga retensi penonton di video kita agar enggak rusak jadi ketika orang nonton video udah 4 menit, kemudian dia ngeklik iCard, itu retensi penonton video kita masih aman, karena udah dapet 4 menit dari 10 menit. Artinya udah di atas 30% retensi penontonnya. Jadi ketika orang ngeklik uh, iCard tersebut, dia nggak merusak retensi penonton dari video awalnya yang ditonton itu. Satu lagi, masang iCard-nya jangan kebanyakan satu video dipasangin 10 i card misal kalau bisa jangan ya jangan kebanyakan ya dua atau tiga lah paling nggak itu masih masih wajar-wajar masih normal karena kalau sampai banyak 5 atau 6 gitu bisa mengganggu penonton jadi sebaiknya masangnya jangan banyak-banyak dua -banyak, atau tiga lah itu idealnya itu menurut saya kalau teman-teman punya pandangan lain ya monggo enggak enggak masalah memasang 5, 6, 10, nggak masalah bebas kalau kita udah paham cara kerja iCard dan kita tahu kelebihan dan kekurangannya maka kita bisa mengoptimalkan fungsi si iCard ini untuk mempromosikan video kita dan bisa menambah view di channel kita jadi orang bisa berlama-lama berada di channel kita saya ada trik lain yang menurut saya ini kerjanya lebih bagus daripada iCard